Ayah Barisan, dia ya belakang di semua. Selamat pagi kepada para sahabat-sahabat semua. Pada pagi hari ini kita giat kirap doa pager bumi Kiai Haji Hashim Ashari dengan uh, kita pembagian tugas masing-masing untuk uh, pataka tolong angkat tangan ya. untuk pataka pataka Jadi, satu barisan ya. oke untuk pataka satu barisan udah cukup pak tagan Mantan jambon untuk barisan kedua dari barat ada ketua FKDT Kecamatan Jambon Selanjutnya ketua Muslimat Kecamatan Jambon Selanjutnya ketua Fatayat Kecamatan Jambon Selanjutnya ketua IBNU Kecamatan Jambon Selanjutnya ketua Ibn Kecamatan Jambun Selanjutnya Ketua Pagar Musa, Kecamatan Jambun Rada di kursi barisan kedua Rok! Pak Hai, hai, hai, hai, hai, hai, Kecamatan Jambu. hai, Ketua hai, hai, Kecamatan hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Fataka Tuhan Tuhan Perhubungi Kihai Resi Hasil Aspani Berakan Pemuda Akcor Pondorobo Oleh Kipinan Anak Cabang Berakan Pemuda Akcor Kecamatan Kau Kepada Kipinan Anak Cabang Berakan Pemuda Akcor Kecamatan Kecamatan Senin, 29 Oktober 2021 di mulai persiapan ibadah. Di laksanakan. Bendawan Nabi Muhammad <ènisf premature> Nya baguslah Indonesia ya, yang Indonesia Indonesia dan lembaga-lembaga dalam naungan NU dari lembaga marif Ma lembaga dakwah dan yang lainnya mobil khusus para anggota banser yang mana untuk beberapa hari ini capek menguras tenaganya untuk mengkhususkan ikut mendukuskan acara pada pagi hari ini. Ganjaran yang KW, Allahumma. Selarut diikuti KW, Allahumma. Penting semangat. Kepada Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil, seluruh jajaran ikut, uki nampang sahul mati dan seluruh yang hadir. Di acara siang hari ini juga semuanya yang saya hormati. Kita bersyukur alhamdulillah acara pada siang hari ini bisa terlaksana dengan baik. Muhammad. Yang selanjutnya atas nama MBJ mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Ancap Jabur beserta jajaran yang mana telah sukses melaksanakan acara peringatan hari santri ada siang hari ini semoga tenaga pikiran dan apapun yang telah disumbangkan mendapatkan Ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu sebelum Islam nusantara ini adalah menganut sebagian kacaya atau keyakinan kepercayaan Sebagian penganut Hindu-Buddha. Dan paling banyak adalah keyakinan atau kebatinan ilmu batik. Wali Songo datang di Nusantara untuk dakwah siar agama Islam. Yang akhirnya Nusantara bisa mencapai 90% penduduk Nusantara menganut agama Islam.